Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesnar dimanapun kalian berada di TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Villa. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukung ya dengan cara klik like, comment dan subscribe persahabat Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Les tentunya Baiklah, para sahabat, lihat dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Tentunya kita ke kabar pertama, para sahabat, ya, kita lihat ada ungkan spesial banget buat kita. Alhamdulillah, Rizky Bilar hari ini tentunya lanjut syuting JWB2, para sahabat, ya, terlihat nih, tentunya sangat keren dan ganteng banget nih. Abang Bilar mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dan tentunya kesuksesan kebahagiaan. Amin, ya Robbal Alamin postingan tersebut dari post kembali oleh akun Instagram Wati 16 di sini ada sebuah kalimat caption yang dituliskan semangat kerjanya Kakak sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin bersama ya selalu kita support buat tentunya Bang Bilar ya mudah-mudahan selalu berikan kelancaran dan kesehatan tentunya Berikutnya persahabat ini ada info tentunya tentang Lida malam hari ini persahabat ya kita lihat aja ini langsung dari Bu Harsiwi Ahmad Di akun Instagram pribadinya Bu Siwi menginfokan bahwa malam hari ini tentunya kembali hadir acara Lida 2021 top 28 grup 6 persahabat ya jam setengah 9 malam ini di sini kita lihat ada sebuah kalimat caption yang dituliskan setelah Lida absen dari layar kaca Sahabat malam ini konser Lida 2021 akan kembali meramaikan malam Sahabat dengan aksi para duta provinsi berduet dengan Sahabat duta juga hiburan dari para juri host Lida Men yang sudah sangat kita rindukan tuh persahabat ya masih dalam babak 28 bersahabat ya malam hari ini kita akan melihat aksi duet dari para peserta lida bersahabat. Ya, tentunya ada juga juri-juri yang siap memberikan. So untuk para duta dengan penampilan terbaik ada Papa Fil dan Bunda Inul Mami Dewi Persik dan A, A. Reza ya dan fashion gurunya ada Devriko Audi tidak ketinggalan pula host-host yang sangat kita rindukan kelucuannya ada Biramzi Gilang Dirga Irfan Hakim Lida Ruben Onsu Jirayut d Official tuh persahabat ya malam hari ini tentunya Lesti Kejora dan Rizky Billar tidak hadir. Di acara konser LIDA malam ini persahabat ya Mudah-mudahan saja besok malam bisa tampil bareng nih Di acara LIDA 2021 Mudah-mudahan ada kejutan bahagia buat kita semua Farah fans Selanjutnya disini ada unggahan spesial dari Ayah Kejore Persahabatnya di akun Instagram pribadinya Ayah Kejore memposting sebuah postingan Foto uh, kucing kesayangannya, persahabat ya. Di situ ada sebuah kalimat caption juga dituliskan kucing pintar. Katanya ya, ada komentar langsung nih dari Deleas Tips mengatakan, "Ketemu dimana, Pak?" Katanya, "Aduh, ini memang kucingnya pintar banget nih, ya." Tentunya kelucuannya, dia yang selalu menemani ayah kejuaraan nih, sahabat ya. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada keluarga Leslar. Berikutnya kita lihat juga di sini ada info langsung dari Bang Milar, persahabat ya, bahwa malam hari ini jangan sampai lupa untuk saksikan sinetron JWB babak kedua di Antv, persahabat ya, di sini tentunya spesial banget bahwa sinetron Jodoh Wasiat Babak kedua ini malam hari ini episode spesial yang ke 100 persahabat ya jangan lupa jam 9 malam. Saksikan JWB2 di ANTV, persahabatnya kita support, kita dukung buat karya-karya dari idola kesayangan kita Info ini telah dipost kembali oleh akun Instagram Sendal Putih Bilar Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan nanti malam jam 9 malam JWB babak kedua episode 100 jangan lupa, tuh persahabat ya Mudah-mudahan saja tentunya kita mendapatkan kejutan-kejutan bahagia malam hari ini. Bayang sekali komentar juga dalam postingan tersebut. Dari akun Alia Andalos itu mengatakan, jangan-jangan ada dede makanya spesial. Katanya tuh yang mudah-mudahan saja kita mendapatkan kejutan spesial bahagia dari Lesti dan Rizky Dilar. Dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan special cute banget ya Wah ini momen lebaran kemarin nih Tentunya bersama De Anissa Aduh dua-duanya memang cute dan bikin gemes banget Tentunya kita selalu dukung dan doakan katus ya Buat keluarga Leslar selalu diberikan kebahagiaan Berikutnya kita lihat juga nih para sahabat Ada sebuah unggahan terbaru ya dari Abang Bilar ini tentunya di lokasi syuting JWB 2 persahabat ya tentunya tetap semangat kita selalu mendoakan selalu mensupport dan selalu mendukung buat idola kesayangan kita mudah-mudahan Rizky Billar selalu dilindungi oleh Allah persahabatnya dari orang-orang yang jahat tentunya yang selalu iri kepada idola kita ini mudah-mudahan saja Abang Billar selalu istiqomah persahabat ya dan selalu memberikan inspirasi-inspirasi untuk kita semua Amin ya Robbal Alamin. Dan berikutnya juga ini ada unggahan terbaru dari IGs-nya Lesti Kejora. Lesti Kejora baru saja mengunggah sebuah kalimat caption, "Pasabat ya, tentunya at official Lesti Lovers Indonesia, kalian bikin nangis kangen banget ya Allah," kata Dede. Ya, tentunya tidak Lesti Kejora lagi kangen banget sama Lesti Lovers. Ya, kita juga tentunya kangen. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu dan bisa ketemu para sahabat, ya langsung Dan tentunya Dede Lesti bisa off air nih. Tentunya kita makin gak sabar persahabat ya Merindukan momen-momen spesial yang kita inginkan mudah-mudahan saja selalu diberikan kesehatan Amin ya robbal alamin Kita masih menunggu kejutan barunya para sahabat ya Tentunya tunggu saja cidukan-cidukan vitamin dari Lesti dan Rizky Bilar malam hari ini Mungkin ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Pakmin ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh